Ada istilah half, ya. Ada istilah quarter. Ada istilah half, ada istilah quarter. Half, nah, satu jam itu berapa menit, adik-adik? Satu jam itu berapa satu menit? Satu jam itu 60 menit. Nah, berarti half itu setengahnya, artinya. Kalau quarter. itu setengah, ya. Quarter seperempat Half itu setengah, berarti, berarti kalau setengah itu berapa? Berapa menit? tangga setengah. 30. puluh. Tiga puluh. Good tiga Jadi kalau ada kata half itu artinya setengah atau tiga puluh menit, ya. Ya. Oke okay, selanjutnya ya ada kata quarter. Quarter itu artinya seperempat. Seperempat. Nah seperempat seperempatnya enam puluh menit berapa? Tanda seperempatnya 60 menit berapa? Ada yang tahu nggak Seperempatnya 60 menit. 15 menit. Good, 15 menit. enggak, bagus. Nah, berarti Adik-adik, kalau kalau ada kata half artinya setengah-setengah. kalau ada kata quarter artinya seper seperempat. Ya, oke. Okay. Ingat baik-baik ya, karena bahasa Inggris itu sering keluar. Nah, Adik-adik, sekarang kita mulai half dulu ya, seperti kemarin ya. Kita ulas saja sedikit, soalnya kemarin uh, Sanja enggak masuk, kemarin Rafid ya masuk ya. Oke, okay, half itu artinya setengahnya ya. Nah, berarti, bahasa Inggris, bentar ya, bahasa Inggris itu ada AM, ada AM, ya, sama P, PM. AM itu artinya adalah uh, jam 12 malam sampai jam 12 siang. ya Jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu AM. Ya. Jadi 12 malam. Atau kalau ngomongnya apa? Kosong-kosong ya. Jam kosong-kosong itu jam berapa? Jam? 12. Nah, 12 malam ya. Sampai jam 12 siang. Nah, ini ya. Disebutnya em ya. Kemudian, kalau PM itu jam 12 siang sampai dengan jam 00.00. Kosong, kosong, kosong. Jadi jadi setengahnya gitu ya. Nah, ini ya ada AM sama PM. Nah, kalau jam 8 pagi berarti jam 8 AM atau jam 8 PM? Jam 8 AM. Good yeah. AM. Kalau jam jam ini, kalau jam 7 malam? Jam 7 PM. Good Seven, puluh pm. Kalau jam 1 ini. Kalau kalau jam siang. siang, jam tiga siang gimana? tiga pm. lima, pm bagus karena lebih dari lima, si tiga ya. PM itu 12 siang tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, itu puluh lima, tiga puluh lima, tiga ini saya ini ketika ini ya, kan ada jam ini dari 12 sampai 6 jam, jam 6. Jadi 12 uh, 2, ini ya, 12 malam ya 00 sampai dengan 12 ini ya, sampai dengan 12 lagi siang. Itu dia jam apa? E AM, ya. Kemudian lanjut lagi lagi sampai 12 siang sampai jam 0 2 12, 12 malam. Nah, berarti apa tadi? P. PM. Berarti kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang, jam apa? 8 so, 8 malam, 6 sore itu masuknya P. P. PM. PM. Ingat baik-baik ya, nanti coba latihan bareng-bareng ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita belajar half ya. Oke, Adik-adik, belajar half. Half Contohnya seperti ini ya, Sanja dan juga Didi, kalau dalam bahasa Indonesia ini bagaimana? Hmm, dalam bahasa Indonesia itu bahasa jam Indonesia. setengah sembilan. Nah, berarti kalau jam Indonesia itu tuh pakai selanjutnya ya, jam selanjutnya. Jam sembi, setengah, sembi, setengah sembilan, setengah sembilan. Oke, Sanja coba, ini bagaimana kalau jam bahasa Indonesia Sanja? Setengah sepuluh sepuluh, berarti lanjut ke lanjut ke sepuluhnya, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris perhatikan, Bibi sama saja, Rafid kemarin sudah ya. Fatan, uh, Fatan uh, nanti ini ya, Minggu hari Sabtu ya, Insyaallah ya. Jadi Fatan tuh jadwalnya tabrakan katanya. Nanti mungkin mulainya agak siang, tapi nggak apa-apa kalau ada yang datang Fatan aja nggak apa-apa nanti siang. Nanti kalian datang jam tiga juga nggak apa-apa. Soalnya puasa itu agak repot ceritanya. 8.30, uh, 830 itu kalau dalam bahasa Inggris half past, How eight. past egg. eight jadi 8 lebih seteng lebih tengah. setengah setengah ya. coba half past egg. berarti bukan setengah sembilan tapi 8 le lebih setengah itu ya tanja ya perhatikan ya jadi bukan setengah 9 tapi 8 seteng setengah nah. berarti kalau jam ini kira bagaimana saja how Sanza, how past nah, 9 berarti jam 9 seteng setengah, nah itu ya ya kalau bahasa Inggris itu dilihatnya itu jam sebelumnya jadi jam 9 setengah jam 10 setengah gitu. tapi kalau bahasa Inggris jam seter, eh, bahasa Indonesia jam setengah sepuluh jam setengah sepuluh jam setengah sebelas kayak gitu ya jadi beda ya half pas eh. ini ya pas itu artinya lewat ya kayak lagi perhatikan pas itu artinya apa le, le lewat jadi pas oh, sama yang atas sama yang bawah eh oh ya sorry sorry ya half ah, nine Sekali lagi, jam ini, ya, uh, apa jam uh, pas itu? Artinya le, lewat. Ewa. Nah, sekarang coba ya, coba uh, uh, diri dulu. Coba jam setengah dua siang, Didi bagaimana? bahasa Inggrisnya? Mm, jam setengah Dua siang Half yeah. Past One Half Past One okay. Bahasa Inggrisnya gimana berarti? Jam 1.30 Jam 1 Lebih Ya jam 1.30 atau jam 1 Lebih seteng, Setengah, setengah. Oke okay, bagus ya Sekarang nih eh uh, Uh, apa uh, Sandra coba ya uh, siangnya apa uh, ini siangnya apa pesan betul tadi siang PM takut nah, PM kayak gini ya oke selanjutnya uh, Sandra coba ya jangan takut Sandra santai aja jam setengah setengah lima Pagi, nah gimana nih? Setengah lima pagi, bahasa Inggrisnya gimana? Tanda, ayo. How? budaya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mundur ke belakang. Berarti kalau jam hai, hai, hai, Angkanya gimana Sandra? Oh, half past four. 4, 4, ya half past Tulisannya kan 4.30 kan? kan? Maka bacanya itu half past, half past four. four. Ya. Bisa dipahami? EM atau PM ini Sandra? EM atau PM? Uh, PM. Bagus, ya. Sandra bisa dipahami enggak? Bisa. Bisa ya? Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan maju ke depan. Setengah 10. Jamnya jam 9.3. 30 ini ya. 9.30 bacanya gimana? Setengah sep 10, 10. Tapi kalau bahasa Inggris ngikut angkanya. Ngikut angkanya. Jadi tidak tidak lari ke depan gitu ya. Saya lanjut lagi ya. Coba sekarang sampai lagi. Jam setengah. Tiga 3 sore. Bahasa Inggris. Inggrisnya Bagaimana, Tanja? How, how, fast to? Good, how, fast to? Bagus. Karena tulisannya kan kayak gini ya, how, atau 2 3, 30 AM atau how, how, how, PM, PM. how, nah, ini ya, karena tulisannya kayak gini, how, maka ya maka bacanya itu bukan seperti bahasa Indonesia angkanya itu mirip seperti angka, apa bacanya itu mirip seperti angka gitu ya kalau bahasa Indonesia kan bilangnya itu jam setengah tiga padahal jamnya itu jam dua tiga gitu ya oke lanjut sekarang Didi ya jam setengah jam setengah eh, sebelas malam coba gimana jadi hmm. jam, jam setengah belas malam how past past ten good how past all ten. past ten. kenapa karena tulisannya gimana Didi? sepuluh tiga tiga tulisannya kayak gini kan ya. P, PM bagus ya. Oke okay, good. Ada pertanyaan ada rek? Coba nanti kita latihan bareng-bareng ya. Nanti kita ngerti soal bareng-bareng ya. Ingat ya. Kalau bahasa Inggris, kalau kalian baca jam itu sesuai dengan angka-angkanya. Kalau bahasa Indonesia soalnya tidak. Jam setengah sebelas itu, itu angkanya gimana? Sepuluh tiga, tiga Berarti kalau bahasa Indonesia kita itu maju ke maju ke depan. Tapi kalau bahasa Inggris sesuai angka angkanya ya ada pertanyaan dari Sanja atau Didi tidak ada tidak ada ya oke lanjut lagi kemarin sudah diajari Mas Gopi nanti kita latihan bareng-bareng nah yang kedua uh, uh, tadi ada pas ya tadi pas itu artinya apa le lebih atau le lewat lebih Halo, ada ada? Ya. lebih atau lewat ya Nah adik adek -ade, kalau, ya, kalau uh, ada lagi selain pas, yaitu tu. tu. itu artinya kurang. Tambah nih. Tadi kalau ini, bahasa Inggrisnya bagaimana? Hmm, how, pass eh? Ayo. Ayo. <laughs> yep. Kenapa eh udah bener kok eh. Ini ini ini Mas Bakhti bilang aja. nggak Gak, gak usah ngikut ini. Mas Bakhti cuma ini aja. Ini tadi bacanya gimana nah, gitu loh. Gak usah terkecoh sama judulnya. Hal pas? Hal pas eh. Nah hal pas eh. Tuh gak usah terkecoh ya. Nah ini bacanya kayak gini. Ade-ade berarti pas itu artinya le? lebih. Kalau itu itu kurang, ya, Contohnya gini ya. E, tadi ada kata quarter. Quarter itu berapa tadi? Quarter seperempat. Nah, quarter itu seperempat ya. Perhatikan ya, jam 8.45. Kira-kira berarti dia itu kurang berapa menit lagi untuk menjadi jam 9? Kurang lima oh, 15, lima ya. Good matematikanya ya, masa ini Udah, udah ini ya. Berarti saya pas, pasti yakin kalian sudah bisa. Delapan empat itu kurang 15 untuk menjadi jam jam 9. Berarti bilangnya, quarter tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, sama seperti bahasa Indonesia, ngomongnya jam 9 kurang seperempat. Nah, jam 9 kurang seperempat. Itu itu artinya apa? Kurang. kurang. Ya, kalau pas? Itu lebih. Kalau pas apa? Lebih. Ingat ya tuh. Ya. Tuh itu berarti uh, kurang. Jadi sama. Kalau kalau lebih dari kalau tuh itu uh, ngikut ini. Sama seperti bahasa Indonesia. Jadi kurang berapa? Jam 9 kurang segini, jam jam 10 kurang segini gitu ya. Oke. Kalau ini bagaimana, Adik? Bagaimana? Saja dulu, deh Quarter to 11. 11, 11 quarter to 11. Bagus ya, Bagus sekali. Quarter to quarter to 11. Artinya maju ke maju ke depan. quarter to 11. Ya. Okay. Kalau begini bagaimana? Uh, ini uh, Uh, ini ya, uh, didik coba. Ya. Yeah. Gimana didik? Quarter to twelve. Twelve? Dibilang sering kok. Twelve. Twelve. <laughs> satu satu ini aja. Satu apa? Satu satu penyebutan. Twelve. Tidak usah twelve, twelve gitu. Lampungan itu. Twelve. Ya langsung. Twelve. twelve. Nah, good. Kalian masih muda ya, jadi masih, masih ini, nanti kebiasaan. Nah, quarter to, quarter to, well, berarti to, itu artinya apa? Ku, kurang. kurang. Nah, bacanya dari belakang. Kalau kalau baca dari depan, tapi menerjemahkannya dari belakang. 12 kurang nah, 15 lima 15 menit. menit oh ini Rafit sudah ada ya, Rafit masih inget nggak ini kemarin? Rafit masih inget kan? Halo Rafit? Masih inget kan ya? Halo Rafit? Rafit nggak bisa ini ya? Mic nya nggak bisa nyala ya? Oke, okay. uh, Rapid ini ya. Uh, coba nanti kalau ini uh, jawab ya, coba ya. Nanti kalau ada buka, ya, enggak apa-apa. Uh, kalau enggak bisa mic-nya pakai teks enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Nah, ini ya, adik adek berarti sekali lagi, tuh itu artinya kurang, tapi kalau pas itu artinya le lebih. Kalau pakai pas itu sesuai dengan angka angkanya. Tapi kalau pakai tuh itu seperti bahasa Indonesia. Jadi tidak harus pakai ang angka. Maksudnya ya ini bacanya ke depan gitu loh jadi 9 kurang 5 be, 5 be 15 jam, se, 2, uh, jam 11 kurang 15 jam, jam 12 kurang, kurang 15 jadi seperti itu ya jadi kalau pas itu artinya lebih ya. oke ade-ade ya nah, boleh juga seperti ini ade-ade uh, tadi yang pakai 2 ya sekarang lanjut jadi yang pakai 3 ya yang pakai itu, ya, itu selain quarter juga boleh yang, yang lain. Kalau lebih dari 30 menit, ya. Contoh gini ya. sekarang jam 8.50. Nah, sekarang Mas Bakti tanya ke kalian, ya. Kira-kira kurang berapa menit lagi untuk menjadi jam 9? Kurang 10 menit lagi. But, bagus, ya. Kurang 10 menit berarti, ya. Kurang 10 menit lagi berarti bahasa Inggrisnya adalah 10 itu gimana bahasa Inggrisnya? Ten Ten bagus. 10 menit bahasa Inggrisnya? 10 minutes Nah, 10 minutes tuh to... berapa ini? 10 minutes tuh? To kurang berapa, kan kurang tuh kan kurang, berarti oh, kurang berapa kurang 2-9 2-9, good nah, masa diganti itu aja udah bingung ya. tuh itu kan berarti ngikut ke, de, ke depan sama seperti bahasa indo Indonesia nah, kalau tadi kan quarter nih nah, sekarang itu boleh ya, ya yang boleh, yaitu itu gak harus uh, apa, gak harus ini, gak harus quarter kok yang pakai itu kurangnya itu boleh, contoh ya 8.50 itu kurang 10 menit lagi. Berarti 10 menit ke 9. Atau jam 9 kurang 10 menit. Oke lanjut ya. Coba ya. Coba adik-adik ya. Oke. Coba. Ada yang bisa enggak? siapa ya, kira Kira-kira kok oh, ini ya. sorry, sorry ini deh nah, ini aja, aja. mana itu ada dek coba diperhatikan kira-kira nih berarti kurang berapa menit lagi untuk menjadi jam jam ini apa jam Kurang berapa menit lagi untuk menjadi jam? Jam berapa, mister? Jam kurang berapa menit lagi untuk menjadi jam? Hmm. Berapa, mister? Jaman 3, jam 3, Kira-kira kurang berapa menit lagi menjadi jam? Dua lima. Dua lima. Dua lima. Dua lima. Gali, oke, 25, okay, 25. gali, bagaimana? 20. 20. 25, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, twenty five minute. Minute minu toxic. Jam enam gimana? Halo, ada ada? Halo? Iya. Yeah. Halo. Bagaimana? Iya, Baca bahasa Indonesia, bagaimana? Jam enam kurang, kurang 25 menit. 25 menit, nah kayak gitu loh ya matematikanya ya. Berarti kalian matematikanya harus ini ya. Ini tambah kurang, selisih ya, hitungnya selisih. Ya, lanjut lagi ya, lanjut lagi. oke okay. langsung coba gak usah pakai hitung-hitungan siapa langsung berani angkat tangan gitu coba hitung aja itu kurang berapa lagi menjadi jam 11 kurang berapa menit lagi terus ngomongnya gimana? Ten min minutes Masa ten? Ten 10 enam kurang 10 menit. berapa Sandra? Oh iya 20. 20. Nah, 20. 20 menit gantong. 20 menit. Matematikanya Two. ya? Nah, 20 minutes to ah nah, tuh bisa Nah berarti kalian ini ya apa selisih ya dicari itu selisihnya tuh oke okay. coba ya ya, yang lagi Oke, Adik-adik ya. Perhatikan ya. Uh, sebentar ya. Nah, gini berarti bagaimana ini? Ada yang bisa enggak? Silakan yuk. Hmm. Ting tinggal dicari aja kurang berapa menit untuk satu kurang, untuk satu kurang lima 5 menit kurang. Nah, berarti lima. bagaimana? 5 menit. Tu, masa, li, masa lima menit. Bahasa Inggris jadi. Oh. Five. Five minutes to six. Good. Five minutes to to six. To to six. Kayak gini ya. Oke. Okay. Nah, coba ya. Nah kita lanjut lagi ya. Ini bilangannya agak ini ya. Coba. Oke, selain diri coba. Ada yang bisa nggak? Sanja sama Rahmi. silakan Kita cari matematikanya aja. Yuk, cari selisihnya dulu. 55 Cari selisihnya, ayo. Selisihnya 12. Berapa? 12. 12. Berarti bagaimana kalau selisihnya 12? Uh, 12 minit. 12 minit. 12 minit 12 minutes to minit, dua to five, bagus. puluh minutes, jam puluh empat, 5 puluh empat, jam puluh jam dua kurang kurang dua puluh empat, Ayo, silakan nih coba. Ada yang berani nggak? coba? Ayo, jam berapa 2, ini? Dua, kurang ayo. 28 menit. Oke, okay, berarti bagaimana? Eh, uh, twenty Coba enggak bareng-bareng, enggak apa-apa. Sandra. 28, 28, 28 twenty eight menit. Twenty eight menit. <laughs> 8 minutes so so 8 8 kayak gitu terus ya nah coba nih satu lagi satu lagi ya satu lagi nanti hmm. uh, ini ada patannya ya patan nanti ini ya besok saya Mas Bakti di ini ya Mas Bakti coba nanti mulai besok uh, mulai jam 2 dulu tapi teman-teman yang lain masuk jam setengah setengah ini gak apa-apa nanti Mas Bakti ngajar patan sendiri dulu ya Gak apa-apa uh, kita Mulainya jam 2, nanti, sisanya teman-teman ngikutin datang jam setengah setengah tiga, gitu ya? Oke, okay, uh, nah yang ini terakhir, adik-adik. Ya, coba ya. jam 6. Kira-kira gimana ini? Ayo, one minute, one minute, Two? Two seven. tuh, Two, seven. Seven. Ah. Good. bagus seperti ini ya adik-adik bagus ya Ingat ya uang minute tuh full seven nah, jadi ingat ya kalau kurang ya, kalau kalau pakai tuh itu artinya kurang maka kalian harus cari selisih selisihnya kurang berapa menit untuk menjadi jam setelahnya jadi kalau ini kan berarti kurang lima menit ini kurang satu menit ini kurang berapa tadi dua eh dua ini kurang 12, belas terusnya gitu ya Oke. coba ya ade-ade ya kita latihan bareng-bareng ya supaya ini tadi mulainya apa untuk Fatan nanti ini ya pertemuan hari Sabtu ya kalau nggak Sabtu semen nanti ini ya apa mulainya jam 2 nanti Mas Bakti ngajar Fatan dulu aja sisanya nanti teman-teman yang lain ini ya belajarnya masuknya agak siang ya jam 2, setengah tiga atau bagaimana gitu soalnya nanti iya, takutnya kasih. nanti takutnya takutnya nanti ke, ke sore ya jadi kalau kalian mulainya jam 4 seperti biasa, nanti kalian kan jam jam 1 kan udah buka toh? Nanti kalian masa nggak ini, nggak bantu-bantu orang tua buka gitu, ya. Jadi kalian kan biasanya ke masjid dulu, tanda harus atau gimana gitu. Makanya kelasnya kita mulai si siang aja. Toh kalau puasa kan pulangnya ini toh? Pulangnya pulangnya pagi kan? Pulang pagi kan kalau ini? Kalau puasa? Masa puasa ada yang ini? Pulangnya masih jam jam 2 gitu. Enggak ada kan? Tidak ya ada. Hmm. Ada pulangnya pasti jam dua belasan, kali ya, karena kuasa Mas Bakti dulu juga kayak gitu. Mas Bakti malah dulu ini, apa? sebenarnya uh, pulangnya jam dua jam satu. Jam satu, jam satu, yang apa, apa Yang apa, Pak? Tiga, jam satu ke atas itu sudah pulang. Coba ya, adik-adik, ya, kita belajar, kita belajar cara ini berjalan soal bentar ya. Oke, okay. nah sekarang nih, ya, adik-adik, ya. Oke, okay, perhatikan ada jarum pendeknya di 10, Jarum ininya panjangnya ke 1. kira-kira gimana nih enaknya? Pakai half, pakai itu, atau bagaimana? Coba Mas Bakti tanya uh -huh. ini ya. Coba kalian mikir dulu, mikir dulu, nggak usah buru-buru ya. Mas Bakti kasih waktu 5 menit, coba kira-kira bagaimana ini? Uh, kurang. Kalau kurangnya, kalau ini, hmm. kalau kurang ya ada deh. Kalau kurang itu jam tiga puluh ke sini ya. Jadi kalau pan, apa, jalur panjangnya itu di, di atas 6 itu boleh pakai kurang. Tapi kalau yang di bawah 6, jadi jam 12 di sini itu pakainya pas aja, pas. Kira-kira berapa menit? 10 lebih berapa menit itu? Lebih di 5 menit. menit. Berarti bagaimana? Hmm. 5 menit. Pas, pas, pas, pas, pas, One. pas jarum pendeknya hmm. dimana Didi? 10. pas, pas. Ten. Ten. Jam 10 pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, 10 bagus jam pas, lebih lima lima menit, ya, Jadi ada-ada ya perhatikan ya Sanja, Didi, Raffit Sanja. Kalau jam 6 ke atas, ya jam 6 ke atas itu uh, ini apa? Le, apa kalau kurang? Tapi kalau lebih, ya, lebih itu misalkan pas tadi ya itu jam dua apa jam enam ke bawah? Jalur panjangnya, jalur jalur panjangnya ya Mas Bakti bilang jalur panjangnya. Kalau jarum panjangnya itu di atas 6, itu Mas Bakti sarankan pakainya tuh tadi jam 12 kurang kurang dua menit jam segampangnya gitu ya. Tapi kalau tapi kalau ini apa jarum panjangnya itu masih di bawah angka 6 berarti nah. ini pakainya half aja. pakainya half aja hmm. ya. Berarti ini bilangnya 10 <tuh> bilangnya bagaimana tadi ada adik 5 5 5 menit. menit. Pas. Teng. Pas. Teng. Nah, pas ten pas ten pas lanjut ya good. lanjut ya oke good bagus ya itu benar tuh oke perhatikan dulu ya nah sekarang nih coba pelan pelan ya nggak usah buru buru kira kira ini bagaimana lihat jarum apa jarum panjang sama jarum pendeknya diperhatikan ya Nah, kalau jamnya itu ke apa jarum panjangnya lebih di angka enam, itu pakainya yang kurang ya, yang tuh tadi. Kira-kira ini bagaimana? Berapa menit hmm. lagi untuk menjadi jam 4? Udah, udah, udah, udah, udah, 10 udah, jam udah, udah, 10 menit. udah, menit bisa, udah, bisa jam, bagaimana udah, Hmm, kurang berarti 10 minutes less 11 no for for bagus 10 to, to four. angkanya ya 4, 4 3, berarti 35 350 tulisannya tapi bacanya maju ke depan jam hmm. 4 kurang 10 kurang sepuluh, nah, gitu ya? Oke itu bagus. Kibra, kibra itu it akhirnya lanjutkan terus. Nah coba ya. Nanti habis habis uh, ini nanti satu-satu ya. Coba ya. Sekarang yuk bareng-bareng. Ini kira-kira bagaimana nih? Nah ini pas di jamnya, pas di jam 6. ya. Pak uh, jalur panjangnya itu pas di jam uh, di angka enam. Gimana nih? Berarti? apa gimana half bener tadi half past half past half past ingat sesuai angkanya ini angkanya gimana dulu es angkanya gimana dulu jam 11 Tiga, tiga puluh, kan? Nah, berarti bacanya gimana? half, half past hai, ayo half past half past hai, atau half past twelve half past twelve hai, oke half past hai, hai, hai, ingat kalau half hai, dibacanya seperti apa kalau half di banyaknya seperti Bu uh, seperti angka, oh, seperti angkanya. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu lari ke lari ke depan, tapi kalau bahasa bahasa Inggris itu ngikut angka, ngikut angkanya. Berarti bacanya gimana ini, profit Alpas, udah oh. udah bisa baca Alpas, ah, Alpas 11 Sanza bacanya gimana? Halo, Mas Bakti suaranya putus-putus ya? Halo? Halo? Halo? Cek satu dua tiga, Mas Bakti terdengar gak? Halo? Ya, eh, Mister? Oke, coba ini bacanya gimana? Sanza, house? How past 11. Eleven bukan eleven. Eleven tuh gajah itu loh. Sandra. Eleven ya. Eleven tuh gajah yang gede itu loh. Berarti kalian adik-adik perhatikan ya. Ini balik lagi ke yang pertama berarti. Kalau half perhatikan ya. Kalau half itu dibacanya seperti ang angkanya. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia bacanya gimana ini? Jam setengah sembil sembilan toh kalau bahasa Indonesia, ya kan? Kalau bahasa bahasa ini bahasa Inggris itu seperti angkanya berarti half past half past half kalian masih bingung ya? ya berarti nanti hari satu jam lagi ya sampai paham ya oke berarti ini bagaimana nih adik-adik coba ya oke lanjut coba gimana ini Hai, Halpas hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, Halpas hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, Di mm. hafaz, <laughs> mm. hafaz, tuh hafaz, loh hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, hafaz, Halpas. Mm. Kalau bahasa Indonesia, bacanya setengah 8, tapi kalau dalam bahasa bahasa Inggris, jam tujuh seteng setengah, ya. jam tujuh tiga atau half past 7, Oke, lanjut lagi nih, gimana nih? Half past 8, halte, past halte, bagus sesuai angkanya ya sesuai angkanya ya jadi jangan ikut bahasa Indonesia sesuai angkanya. Ini gimana? Hal pas 11, 11. Oke okay, bagus Tapi nah kalau dia pakainya nyatu Adik-adik Kalau dia pakai nyatu Berarti sama seperti bahasa Indonesia Jadi kurangnya berat Kurangnya berapa? 845 itu kurang berapa menit ke ini? Kurang berapa 15. menit ke? Nah 15 itu bacanya Kuar Kuar ter Kuartar wow. tuh naik atau kalau dalam bahasa Indonesia jam 9 kurang 15 belas menit gitu ya. Jadi kalau pakai Mening. kalau sekali lagi, ada ada ya. Kalau pakai pas itu berarti dibacanya sama seperti angka angkanya. Hmm. Tapi kalau pakai tuh itu sama seperti bahasa Indo Indonesia. Artinya kurangnya berat kurangnya berapa bisa dipahami ya adek-adek nanti diulang lagi ya hari Sabtu ya kalau ini ya kalau ada kelas hari Sabtu diulang lagi ya oke gak apa-apa nanti karena kalian sepertinya agak bingung ya gak apa-apa karena Mas Bakti pun dulu juga bingung nanti masih ulang lagi hari Sabtu ya oke lanjut ya berarti ini half past 11 ya eh, bener ya jam 11 lebih 3 30 atau jam setengah jam setengah 12 nah ini kira-kira bagaimana nih itu kira-kira pakainya cocoknya pakai half atau pakai two, tuh tuh bagus karena jamnya sudah lebih, jarum panjangnya sudah lebih di angka, angka na, sudah lewat angka Kira-kira bagaimana, kurang berapa menit lagi untuk menjadi jam 4? Lima menit, 5 menit, 5 menit, lima menit, lima menit, <laughs> Jarum pendeknya di mana? lima <laughs> eh? 2 2 2 4 4 Ingat Dek, cari apa jarum panjang sama jarum pendek itu berbeda ya. Penanda jamnya itu jarum panjang atau jarum pendek? Penanda jamnya. Penanda jam itu jarum, pen... jarum pen, pendek. Jarum oh, pendek. Kalau oh. jarum panjang itu penanda me menit. menit. Enggak <laughs> apa-apa ya, coba berarti Berarti ini kalian ini ya, memang baru ini ya, baru uh, biasa pakai jam digital ya, jam yang angka ya, biasanya ya, enggak, enggak, yeah. ini sering jarang pakai ini, nanti coba ini ya, diajarin sama ini ya, orang tuanya ya, pakai jam, uh, pakai jarum yang, uh, pakai jam yang pakai jarum, nah ini berarti bahasa Inggrisnya bagaimana, jam tiga lima lima lima, bacanya hmm. bagaimana, five minutes to 2. Uh. <laughs> tuh, ini tuh jarum panjangnya dilihat. Oke, Mas Bakti berarti ngajarin jam ya. Kalau kalian adik dek kalau jamnya jarum ya, jarum pendek itu menandakan jam. Ya, jarum pendek itu menandakan jam. Kalau jarum panjang menandakan apa? Menit. Nah, menit ya. Jangan kepuker ya. Tadi kalau bilangnya five minutes tuh. Wah, berarti kalian jam pendeknya nggak di jarum pendeknya nggak diperhatikan, ya. ketuker ya? Oke, lanjut ya. Oke, sekarang satu-satu ya. Sekarang satu-satu ya. Oke, sebentar ya. Jamnya apa? E, ininya mas seperti agak bermasalah sebentar. Oke, that's right, lanjut ya. Nah, sekarang ya, e, ini ke apa? Ke, ke Sanja dulu, coba Sanja. yuk nah ini jarum pendeknya di eh, jarum panjangnya itu di bawah 6 makanya pakainya pas aja pakainya pas aja. Kira-kira bagaimana? Atau pakai itu juga boleh deh, pakai itu juga boleh. Silakan, saja enaknya gimana? Kalau pakai itu berarti kurangnya berapa? Kalau pakai pas lebihnya berapa? Kan kalau pakai itu 35 menit, ah, good kalau pakai itu berarti jam 8 kurang 35 5 menit nah, berarti 35 menit tuh tuh 35 menit 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 nya 7 7 jam 7 7 7 7 7 7 7 dari angka, jari jarum ke sini nih, sampai ke sini. Amin, menit? Menit. Nah, nah, berarti gimana? Dua minute. puluh minutes dua pas lima, pas, 7. Bagus ya. Jadi ada dua perspektif ya. Boleh pakai pas, boleh pakai lima, Saran saya, saran Mas Bakti, kalau dua itu, menitnya itu di bawah 6, jadi jam di sini, Jarum panjangnya itu di, di sini, ya, jam 12 sampai 6 di sini. Itu pakainya pas aja, jadi jam 5 lebih 5 menit, jam 7 lebih 15 menit, dan sebagainya. Tapi kalau jarum panjangnya itu jam 6 ke sini, ya, jam 6, 6 ke 12, pakainya apa? Tuh, berarti kurang jam 8, kurang berapa gitu ya? Oke ya, bagusan saya. Coba lanjutnya, Didi ya. Coba yuk, ayo, Didi. Ayo, Didi. Hmm. Ingat, jarum panjang, jarum pendek perhatikan ya jarum panjang, jarum pendek jangan ketukar angkanya gimana Mana dulu di? angkanya bagaimana dulu di angkanya bagaimana dulu empat empat, empat. berapa itu empat 15. Nah 4:15, oke, okay. berarti bisa ya baca jarum ini ya, oke, okay. berarti bahasa Inggrisnya gimana ini? Hmm. 15, 15 menit itu bahasa 15. Inggrisnya apa tadi? 15 menit itu quarter. Oke, okay. berarti gimana? Jam 4 lebih 15 menit. Hmm. Quarter pas. Good quarter pas paspor jam 4 lebih 15 belas good oke okay, bagus ya selanjutnya Seperan ya empat. ya seperempat ya oke okay, uh, lanjutnya ya uh, coba nah ini udah ada ininya nah sekarang ini ya coba uh, Jika ada perbantunya uh, ini patan coba patan ya halo song Oke, ini sama ya. Sebentar ya, coba ya. sebentar ya, Fatan. Ya, kok ya. oh, ini sama ya? Sebentar, sama ya. oke. Sebentar ya, biar nggak sama ya. Oke, ini, ini ya, coba ini bagaimana, Sanja? Uh, patan Ini, ini ya, ini, ini, ini, tadi. Kalau tadi kan jar, pakai jam jarum, nah sekarang jam digital. Kira-kira bagaimana ya, Fatan? Bacanya gimana? Angkanya dulu, angkanya perhatikan. 7. Halo, Pak Tan. Halo, So. Oke, coba ini lihat jamnya, Pak Jam 7 berapa ini? Kalau 45 menit. Berarti jam 8 kurang berapa, Pak Kurang berapa menit untuk menjadi jam, jam ini, jam 8? Lima belas, bahasa Inggris, 15, Kalau jam itu, bagaimana nyebutnya tadi? Teman-teman, quarter to, quarter. Nah, coba quarter tuh berapa ini? Quarter to eight. Halo, halo. Oh, sore. Bentar ya, Dek. Kayaknya misteri itu sinyalnya apa? halo halo ada ada halo halo ade, iya misal. Halo, alhamdulillah ya sorry ya tadi jaringannya bermasalah nggak apa apa tapi kita nyari lagi coba ah uh, uh, ini jam 7.45, empat itu bahasa Inggrisnya gimana jam 7.45. empat jam tujuh bahasa Inggrisnya gimana berarti Water wow. to Two eight. Bagus. Quarter to eight. Sebentar ya. Ya benar ya. Quarter to eight. Bagus ya. Selanjutnya ya. Quarter to eight. Ini, adik-adik ke -adik. apa tadi di udah ini Sanja ya. Sanja coba. Sanja. habis ini nanti kita lanjut dari Sabtu ya. Nah ini bagaimana? Jam berarti pakai pas ya, dimintanya pakai pas. Artinya lebih ya? Berarti bagaimana ini? Berapa lebih berapa? Eh, ya. gimana Tanja. Langsung cepat ayo. Belajar cepat, yuk. Ayo Susan. 20 minutes. Bagus. Pas. Pas. Pas 3. Tiga bagus. tiga, tiga pas pas tiga ya. Oke, okay. oke, okay, bagus ya. Sekarang Rafid ya. Rafid bisa diajak bicara, Rafid. Rafid bisa puluh diajak bicara? Atau tiga, tiga puluh tiga, Oke okay, ya, coba bareng-bareng yuk. Ini jam berapa yuk, teman-teman? Uh, five 5 minute minutes to 1. bagus. 5 minutes to 1. Jam 1 kurang 5 menit. Bagus, Kepatan ya. Oke, okay, teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan hari Sabtu. Kalau ada, ada masalah, biasanya kalau hari Sabtu tuh ini apa, Mas? seperti ada kegiatan, apalagi pas sekarang lebaran uh, puasa ya. Tapi kalau enggak, kita ini nanti uh, apa? Kita apa? Hari Sabtu kita ulang lagi, adik-adik nanti jam apa? Jam apa jam uh, untuk Fatan? Masuknya jam 2, tapi teman-teman yang lain coba masuk ini ya. Jam tiga, jam tiga kurang uh, jam setengah tiga ya. Coba masuk ya, soalnya biar bareng. Patan, ya, Pak Patan soalnya tinggal di Indonesia Tengah ya, waktunya apa, jaraknya satu jam, jadi supaya adil ya. Patan dat masuk dat datang duluan nggak apa-apa, tapi yang lain masuknya setengah tiga ya. Nanti kita mulai bareng-bareng ya. Oke, gitu aja, adek-adek e, sampai ketemu hari Sabtu. Kalau ada kelas, nggak nanti kita hari Senin lagi ya, nggak apa-apa. Senin, pokoknya Senin-Rabu itu wajibnya. Biasanya Sabtu itu kalau pengganti, biasanya kalau Rabu nggak bisa atau Senin nggak bisa digantikan hari, hari Sabtu, ya soalnya ya apa cuacanya sering nggak kondusif ya. oke okay, uh, begitu aja ya adik-adik ya diingat baik-baik ya uh, untuk belajar jam saya Mas Bakti saya yakin uh, kalian sudah bisa nanti kita coba besok dari uh, pertemuan selanjutnya lagi kalau setelah setelah itu kita masuk ke cara membuat jadwal nanti saya ajarkan cara membuat jadwal kalau bahasa inggris itu bagaimana gitu ya oke okay, adik-adik sampai ketemu sel pertemuan selanjutnya selamat sore selamat ini ya Persiapan buka puasa ya, sehat-sehat. Ada dek Assalamualaikum, iya, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.